Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Sobat Youtube ketemu lagi dengan Mastri Masih di channel Mastri Media Di kesempatan kali ini saya coba berbagi cara melihat tag video Ataupun mengetahui tag videonya orang lain yang sudah mempunyai banyak viewer Ataupun channel-channelnya orang yang udah besar. Sebelum caranya saya bagikan bagi teman-teman yang baru pertama kali gabung. Ataupun baru pertama kali melihat channel ini silahkan subscribe dulu. Dan aktifkan ikon loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja menuju ke caranya. Untuk langkah pertama, buka aplikasi YouTube. Setelah masuk di aplikasi YouTube, kita ketikkan di kolom pencarian sebuah judul video. Sebagai contoh, judul cara memperbanyak viewer YouTube. lalu klik cari nah ini adalah video-video yang mempunyai fiber banyak untuk cara mengetahuinya kita cukup klik titik tiga yang ada di bawah video Lalu bagikan, lalu klik saling link, lalu keluar dari aplikasi YouTube. Setelah keluar dari aplikasi YouTube, kita buka Google Chrome. Bisa Google apa aja di sini, saya menggunakan Google Chrome. Setelah masuk di Google, kita ketikkan. Website yaitu www lalu klik cari. Nah, ini adalah sebuah website yang bisa kita gunakan untuk melihat eh, deskripsi maupun tag-tag dari channel orang lain dengan cara kita tempel di sini yang telah kita salin tadi lalu klik ikon merah ini setelah itu akan muncul yang menyatakan kita bukan robot kita klik tinggal kita tunggu sampai tercentang setelah tercentang kita tinggal melihat deskripsinya maupun tag yang ada di video tadi yang dari YouTube tadi kita juga bisa menyalinnya dengan cara klik icon copy otomatis langsung tersalin Lalu kita bisa keluar dari aplikasi ini, terus kita buka YouTube Studio untuk menempel yang telah kita salin tadi. Kita buka. Lalu klik ikon pensil yang ada di atas. Lalu klik yang deskripsi yang ada pensilnya nah di bagian sini kita tinggal menempelnya dengan cara kita tekan lalu kita tempel otomatis langsung tersalin di sini dan untuk menuliskan tag di bagian sini ini adalah untuk menulis tag yang ada di video tadi oke teman-teman saya kira cukup mudah cara untuk melihat tag youtube orang lain oke teman-teman untuk tutorial kali ini saya kira cukup sekian akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih.